Sepeda akhir-akhir ini menjadi tren baru masyarakat Indonesia. Walaupun bersepeda merupakan aktivitas rutin sekelompok orang. Namun, sejak pelonggaran PSBB Corona, bersepeda menjadi pilihan orang-orang untuk berolahraga. Disinyalir olahraga rutin dapat meningkatkan imun tubuh. Orang berbondong-bondong menggandrungi sepeda. Terkait hal itu, sebuah pemberitaan menyatakan Kemenhub akan memungut pajak sepeda. Benarkah? Kementerian Perhubungan. Kemenhub membantah tengah membuat aturan mengenai pemungutan pajak pengguna sepeda melalui juru bicara Kemenhub, Adita Irawati. Berita tentang Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda tidak benar. Adita membenarkan pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai penggunaan sepeda sebagai moda transportasi. Namun, regulasi yang tengah digodok tersebut lebih berfokus kepada aspek keamanan. Hal ini ditenggarai maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat. Menurutnya, regulasi yang mengatur aspek keamanan pengguna sepeda menjadi penting. Apalagi, dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru tengah terjadi peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda. Minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi covid 19 baik dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur.